Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 90, 93, dan 94 Pada tema 3 kelas 5, Makanan Sehat Baik yang pertama kita akan bahas kunci jawaban di halaman 90 Sebutkan keunggulan buah lokal bila dilihat dari naskah iklan layanan masyarakat di atas Jawabannya Beberapa keunggulan buah lokal antara lain, harganya jauh lebih murah, lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek, buah lokal lebih aman untuk dikonsumsi, konsumsi buah lokal membantu memberdayakan petani lokal. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 93. Di sini kita diminta untuk mengisi kolom-kolom yang telah disediakan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi gambar. Nah, ini merupakan gambar patung asmat. Kemudian di sini, di atas ini kalian diminta untuk mengisi judulnya. Karya seni rupa daerah. Anggota kelompok, Silahkan kalian tulis sesuai dengan anggota kamu. Kalau kamu diminta untuk mengerjakannya sendiri, tuliskan nama kamu sendiri. Keunikan patung asmat. Padong Asmat di masa kini bagi suku Asmat di Papua merupakan media sebagai jembatan alur komunikasi antara roh-roh arwah leluhur dengan generasi suku Asmat yang masih hidup di mana kaum muda suku Asmat diberikan kepercayaan untuk melestarikan nilai-nilai hukum adat istiadat para leluhur agar tidak punah tergerus perkembangan zaman Patung asmat dikenal oleh masyarakat modern sebagai benda primitif yang dianggap sebagai wujud kepercayaan terhadap arwah-arwah jahat, namun hasil kerajinan Pulau Papua ini menjadi produk seni yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Berikutnya di halaman 94 Ayu Renungkan. Tuliskan 5 hal yang menurutmu bermanfaat yang kamu lakukan hari ini. Tuliskan juga lima hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu, terlebih menjaga kesehatan organ pencernaan. Lima hal yang bermanfaat hari ini adalah Menjelaskan isi iklan Mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan mengidentifikasikan berbagai macam penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia, menjelaskan berbagai macam penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia, mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni rupa daerah dan fungsinya. Lima hal yang akan aku lakukan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan antara lain. Makan makanan bergizi, menghindari makanan yang pedas, memeriksakan kesehatan pencernaan, makan secara teratur, dan istirahat yang cukup. <tuh> Berikutnya di halaman 94, Kegiatan Bersama Orang Tua. Bersama dengan orang tuamu, bacalah kembali informasi tentang karya seni daerah yang kamu buat. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya atau pengetahuannya tentang karya seni daerah. Karya seni daerah Batik Banyumas menurut orang tuaku sudah digunakan oleh banyak kalangan, masyarakat terutama masyarakat kabupaten, Banyumas, oke di sini ada kesalahan penulisannya, kita akan perbaiki, ini tertulis Kabupaten Banyumas. Baik itulah yang kita bahas pada video kali ini, sekian dan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.